يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الله صل وسلم وبارك على أشرف العرقه والرضا والهام بالكد وان فينا في سيدنا وهو Assalamualaikum وزده wabarakatuh and uh... فإذا صعد الخطيب المنبر برى شرع في الخطبة فلا يتغلم أن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبين يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فغلبوته في حديث أخرى من له فلا جمعة له واقيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا واقيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا واقيعوا رحمكم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين lahunaa wa iyyanaa al المبعوث ورحمة للعالمين الله بصر وسلق باري معظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوسيكم إياي بدقو الله فقد فاز المتقين Allah subhanahu wa ta'ala Kibidami wa rikari Wahu asdakul khayri Ya ayuhal la'ina Aman ta'u Allah Hakkatu qatih ولا la tamudun Illa مسلمون. antum al azim Ma'ashir al-hadirin Wa dalam kesempatan yang bergelibang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini mari kita sama-sama meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin yakni takwa yang menjauhi segala dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan takwa kita akan diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap problem itu problematika kehidupan yang kita alami juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini kita masih berada di bulan Awal. Bulan mulia yang mana bulan kelahiran ini? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau bagi baginda kita Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi akhir zaman tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau. Masalah hadirin rahimahukum bulan ini disebut juga dengan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Syukur 기anya untuk banyak-banyak bersyukur Kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus orang nabi yang menjadi sulit teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang surah al-anbiya ayat 107 wa ma arsanaka dan ialah kami memutus Kamu Yang Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat Bagi semesta alam Al-Imam al dalam al kitab Tafsirnya menyebutkan Sebab disebutkan pemutusan, pemutusan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagai rahmat Dan kasih sayang Bagi seluruh alam Karena diutusnya Nabi itu ini sumber kebahagiaan Dan kebaikan Bagi kehidupan mereka Di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Imam Ibnu Abbas Menyebutkan Dalam kitab tafsirnya Siapa yang menerima Ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Dan mensyukurinya Maka ia akan bahagia hidupnya Sebaliknya siapa yang menolak Dan menentangnya Maka Rugi lah kehidupannya. Maashirul hadirin, wazu merta solihin rahimahumallah. Di antara perkara Yang nilai baik oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan disepakati sebagai sesuatu yang disyariatkan adalah merayakan Maulid bagi nabi Muhammad saw. Merayakan Maulid termasuk kebaikan diganjar pahala yang besar. Sebab yang peringatan Maulid seorang menampakkan sukacita dan kebahagiaan atas kelahiran nabi yang mulia peringatan maulid meskipun tidak pernah dilakukan di zaman nabi Shallallahu alaihi wasallam namun ia termasuk Bid'ah-hasan di yang disepakati kebolehannya oleh para ulama peringatan maulid pertama kali dilakukan di awal abad ke-7 oleh raja al -Mulufa seorang raja yang mujahid, berilmu dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah penguasa Irbir, dalam satu wilayah di Iraq. Dalam peringatan maulid, senaka, yang mengundang banyak para ulama di masa ini. Mereka semua menganggap baik yang dilakukan oleh raja-raja al-Muboffa. Mereka memujinya dan tidak mengingkarinya para pecinta Rasulullah Muhammad s.a.w yang berbahagia. Para ulama, meninggal Raja Al-Mobakar juga tidak. Ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari peringatan maulid. Bahkan Al-Hafiq, Ibn Dihd, dan lainnya. Ini sekarang khusus tentang maulid. Peringatan maulid juga dinilai bagus oleh al Al-Irohdi, Al-Hafiq Ibnu Hajar, Al-Hafiq As-Suyuti, dan yang lainnya. Hingga kemudian pada sekitar 200 tahun yang silam, muncul sekelompok orang mengingkari peringatan maulid dengan keras. Mereka menggali perkayaan nilai-nilai baik oleh umat Islam dari masa ke masa, berabad-abad lamanya. Mereka menganggap bahwa pergi ke adalah bid'ah yang sesat. Mereka berdalih dengan sebuah hadis yang mereka tempatkan tidak ada pada tempatnya, yaitu Hulu muhdzatin bid'ah. Setiap perkara yang belum itu disebutnya bid'ah, kata mereka. Maashirahal din. وَزُبْرَتَسْوَلِهِينَ رَحِيمَكُمُ rahimahumullah. Padahal Al-Imam Shafi'i Radiyallahu alaikum beliau berkata Al-Bid'ah Bid'atan Mahmudah wa mazlumah Yang Shafi'i mengatakan Bid'ah itu ada dua macam Bid'ah Mahmudah Yang pertama adalah Bid'ah yang terpunya Dan kedua adalah Bid'ah mazlumah Bid'ah yang tercelak Jadi Bid'ah Yang sesuai dengan sunnah dan Terpuji dan bila yang menyala sunnah adalah tercapai yang musyafir ini oleh imam Al-Behaghi dan yang lain Hadirin Solihin Apa yang biasa dilakukan oleh para Dalam perayaan Maulid itu Yang dilakukan tidak lain adalah Hal-hal yang disyariatkan Dianjurkan untuk dikerjakan Yaitu membaca Al-Quran berzikir membaca solat melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejarah hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an al dan dari dalam hadis bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'asyar hadirin wasatussolihin rahimakumullah al-hafiz asy-syuyuti Ketika ditanya tentang peringatan Maulid Nabi, apa yang jawab beliau? Aslu Maulid Karena beliau bahwa berkumpulnya dengan pembacaan Maulid itu adalah orang-orang mereka membaca Al Qur'an hadis-hadis hari sepanjang sejarah Nabi dan tanda-tanda yang mengiringi kelahiran kelahiran Nabi kemudian bisa disajikan hidangan lalu dimakan dan mereka ubah setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain ini ada termasuk bid'ah hasanah perkara yang baik meskipun tidak ada pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang, yang pelakunya nanti akan memperoleh pahala yang besar karena itu merupakan perbuatan yang mengagungkan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyirah hadirin wa'asyirah salihun rahimahumullah itu yang disebut dengan usmul maqasid fi amalil mawlin jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan adanya beneradiul awal ini kita bersyukur syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW bahawa kita di 1443 Hijriah ini masih dipanyakan umur Allah subhanahu wa ta'ala disihatkan badan dan dipertemukan dengan rakyat awal ini semoga kita selalu ingat biasa Nabi Muhammad SAW yang mana alam semesta ini tidak akan diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah adanya Nabi Muhammad SAW sebagaimana di hadis kudusnya disibukkan lawlaka lawlaka lawlaka ya Muhammad maafalatul aflar seandainya tidak ada kita ya Muhammad Tiga kali Allah Ta'ala mengatakan laulaka, laulaka, laulaka. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad ya. Seandainya tidak ada engkau Seandainya tidak ada kiptaakan dunia ini Ma'asyur alhamdulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita selalu cintakan Dengan Muhammad SAW Dan Rasul itu kita Dan kita akan diberikan syafaat Dengan Lagi Muhammad SAW Amin Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulah Ya khabarullah Inta Qur'an ayat hakim تقبل مني ومنكم تلاوته. إنه هو السميع العليم. أقول قول هذا. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولما لديكم ولما لديكم ولسائر ولي المسلمين والكُشّمات المستضعفين كل دم. إنه هو الرحيم. الله الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. يا جلالك وكمالك ان اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين من جهد بي وكفا يقول أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتصد عنه من أدل أمي لغبر أما بعد ويعباد الله اتق الله وذروا وعشا ما ظهر منها ما بطى وحافظوا على حضور الجماعة والجماعة وعلموا أن الله مرض بأمر بدأ فيه بنفسه وذن بالملائكة يقول لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلاً عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayyuhalladhina amanu alaihi wasallimu taslima wasallim Al-Ahiyya'i minum al-awad Innaka sami'un qaribu mujibu da'awad Ya Qadiyal Hajar Ya Qadiyal Hajar Ya Qadiyal Hajar Ya Ghafir Al-Dhulub al Ya Dhafi Al-Badiyyat Allah Mansur Man Nasar Ad-Din Wahdur Man Khadal Muslimi Wa Ali Kalimata Ka'idah ربنا تقبل الحمد لله على الناس، واجبنا إلى بيل